sahajat lakon Wei. jangan lupa tuan-tuan toh ada apa-apa subscribe dulu na no, weh-weh kalau nak klik, masih kita hot ha, serunya. Hai Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat Adroy dan juga subscribers-subscribers yang menjadi sebagai jantung untuk art media production berkarya Abang berdoa semoga anda semua murah rezeki dan juga diberkati selalu. Jadi hari ini adalah pertama kali abang buat segmen yang iaitu dipanggil uh, demo komen abang jawab. Uh, ini nak keluar untuk beroi bersama anda mana pertanyaan-pertanyaan itu abang akan jawablah. Uh, dan juga komen-komen oh -komen membina komen-komen pedas-pedas. -komen Haa, komen yang pedah-pedah ni Abraai takde nak cakap apalah nah. Kira macam Itu ada satu Pendapat masing-masing Jadi Abraai Terima dengan uh, hati terbuka Haa, uh, Apa Komen-komen yang -komen pedah ke Macam mana ke <tuh> Itu perkara biasalah. lah okay. kita tengok komen pertama Ok, betul ke Wah, what you Pocsdarah Sa'id? Sebab apa dia panggil Abraai you? Haa So, soalan ini ni ah boleh kata memen dari kereta tu saat dengan wayah ni dia memen anak beranaklah anda domoh ke tidak anak saudara kita hati sayangi ni, ni Mari mana pokok darawiang ke keluarlah cuma samad ni kira macam sahabat baik biasalah kalau bahasa bahasa kelate kita ni kalau anak buah anak ni kalau orang lebih tua daripada kita kita panggil abah jadi jalan waya kulit ni biasa. tu biasa lah, panggil panggilan macam abeyo, abeyo, sama Abe semua lah, uh, dia lebih menghormati orang yang lebih tua daripada dia ok, lah kedua kartun bota sendiri, memang terbaik uh, terima kasih wiko uh, wiko ni tak tahu daripada mana lah uh, memang kartun ni yang cipta pada tahun 2000 dan diresmikan pada tahun 2005 Bahasa apa ni? Bahasa ni uh, Asalnya daripada Kelantan Kelantan Eh, bahasa tu bahasa Kelateh lah My ni, dia tak ada bahasa lain Kecuali di negara-negara lain lah uh, Bila di Kelateh, dia kena cakap bahasa Kelateh lah Okay, soalan seterusnya uh, Buatlah bahasa Melayu Aku jadi tak minat apa tak faham dia dia kata buat bahasa Melayu. Sama ada ada subtitle, senada kata ke macam mana. Ha, sebab dia kata dia aku, aku jadi tak minat. Ha, maksud dia mungkin dia tak faham aku. Dia tak faham dia bukan faham bahasa Kelantan. Jadi sekarang ni apa sudah buat dah ha, Kalau dia tengok yang animasi lama-lama tu, yang dulu-dulu tu, memang kita tak ada tahu. Kita tak masuk ke sari kata ha, Jadi Abrol minta maaf banyak-banyak uh, Dulu kita tak sempat nak buat ha, Jadi Abrol pun sikit-sikit-sikit buat Jadi uh, Sekarang ni kalau yang terbaru Abrol buat ni Semuanya ada sari kata Kartun keras macam kayu Training Warner cerita. Komen bagi panas supaya Hang buat Bagi elok sikit Tengok pun tak syok gini Ok Berkenaan dengan saudara kita ni Kita tak boleh nak Nak nak ke dia Kita tak boleh nak kata apa-apalah Itu dia punya Pendapat dia sendiri Itu macam ni Ok Kartun kerah macam kayu ni Dia ada banyak Kalau dalam animasi ni Dia ada frame by frame Maknanya Lagi banyak frame kita buat Lagi akan nampak smooth dan apabila lagi banyak kita buat friend dia nampak smooth Lagi panjang dia punya masa Jadi Kalau orang nak tunggu dari sebulan ni Mungkin dari dua tiga bulan baru boleh buat keluar saw Oleh sama saya ni Aku buat dah buat dalam masa seminggu Ataupun dua minggu lah paling lama Haa. Jadi tak apa, saya terima dengan hati terbuka komen-komen macam ni Tak ada apa-apa Dia akan kartun macam zaman usut santorian Tahun 2020 masih juga Masih juga kartu macam ni hamba. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Kalau bro ni Industri kita ni kecil Setakat tu yang kita mampu ha, Sebab animasi ni kos tinggi Abang baru buat ni pun Kira secara ikhlas dah Mana Ada youtube ada juga hasil dia sikit-sikit boleh kita bergerak untuk untuk teruskan karya kita nah. macam itulah. Insya-Allah uh, tahun 2020 ni ada. Ah tengok ada ke? Okay? Ah Insya-Allah kalau tak ada apa-apa ah -apa, uh, boleh saya buat yang terbarulah. Tim ambil masa sikit. Uh, tengok kalau ada modal ada bajet lebih Kita keluar lah Okey Seterusnya uh, Sajak Lakung Wey Berkenaan dengan Komen Daripada Sahabat kita ni uh. Maksud dia tu Banyak Jadi Ramai dah Komen Kenapa uh, Suara Animasi Wey Dia watak perempuan tu Watak Ultino tu Dia watak Suara dia macam apa dia? Eh dah bagi so meng boleh. Suara tu sebab nama dia Wai Kulik, animasi Wai Kulik. Habis Sophie sore je. Dia tak ada top down ni ada 2 3 4 orang. Weh, orang pergi beli Iron Roll ah. Pi eh. Ya. Pi natening. Pi. Lepas Sophie buat watak tin tadi dia kena buat suara tu suara perempuanlah. Oh dia hormong di kerja tu. Dia kata nak Lina kerja kerja. Mungkin orang hak tak tak tak faham warna uh, kulit ni uh, dia boleh dia kata gitulah uh, kenapa stesen TV kita tak nak siarkan kartun animasi tradisional art media tak pernah cadangkan ke kepada stesen TV uh, sebenarnya kita tu naik tanggal uh, 4 tahun tu kita abang-abang tengah pergi ke stesen TV tu ada semua lah, semua CS3 ada di Malaysia ni lah Kita pernah masuk, dan masuk pitching dah Kita bawa semua kata kerja, semua kita bawa semua lah Jadi, apa pun nak beritahu sini, rezeki belum ada lagi uh, Jadi semuanya kena reject-reject lah uh, Kalau nak cakap apa-apalah, kalau nak kata gapo oh, cakap, uh, Kalau nak kata gapo lah, rezeki masing-masing Uh, Alhamdulillah beres dah. Macam ni pun dah okey dah. Boleh dia ada penghibur dan peminatnya sendiri. Ah uh, cukup dah. Uh, kalau tak dapat sini pun tak apa. Dan tak ada dia pun macam mana-mana apa tak apa. Um, dah, kita hanya untuk membantu Arab Sophie, ah uh, kena bantu eh uh, buat kita nak tolong, -tolong buat kerja ni sikit. Ah cak tu pulah. Ah hebat kerja rumah. Okey, soalnya seterusnya saya orang Indonesia. Dumai, Riau Saya suka Dengan animasi Kelantan Tapi tolong adakan Teksnya Biar yang lain Pada negeri uh, Pada ngerti uh, Okey Wassalam Okey Kepada Amri Bakri uh, Sahabat kita daripada Indonesia Jauh tu uh, Oleh Amri Bakri uh, Untuk yang dulu-dulu InsyaAllah Abrah akan tengok balik uh, Saya akan Masukkan balik sari kata Bahasa Melayu dan tapi kalau yang terbaru ni, yang keluar-keluar terbaru ni, ah uh, insyaallah ada dah. Sudah ada dah. Uh, saya kata Malaysia. Uh. terima kasih Abang Roy sebab selama ni Sapalon ni tak putus-putus selalu menghiburkan kami semua dengan animasi-animasi Roy -animasi sama saya ni. Dan terima kasih juga kepada Datuk dan Sophie kita, hot sungguh-sungguh kreatif dalam membuatkan kami selalu terhibur. Serial eh cerio dia kata ha, kami hargai set ikhlas iklannya alhamdulillah terima kasih arab set kita support belaka tu biar penat lelah ber dengan besofi kita tu selalu bersemangat semua sama alhamdulillah terima kasih ha tosen dunia Islam ni ha itu eh uh, semua uh, ramai pun dah bincang be dengan besofi kita akan keluar yang terbaiklah aku pun tak tahu macam mana pemerintah uh, daripada peminat YSMC uh, berbuat animasi YSMC ini untuk memberi pengajaran itu sajalah. Uh, jadi dia sambil kita bergelak tawa dia ada mesin-mesin help tertentulah boleh membantu jadi pun hak boleh menggunakan ikon ini ikon islamik lah uh. Okey, uh, setakat itu saja dulu uh, hak boleh uh, Baca, boleh jawab komen-komen Daripada sahabat-sahabat Subscribers-subscribers kita ni ha, tanpa, an tanpa anda Siapalah abang, okay. ha, Jadi kita tak boleh Nak, nak terus sikit ha, Animasi ni, ha, kalau anda tak ada Tak ada lah, abang tak boleh keluar lah sama saya. Ha, Sebab anda ada lah Boleh buat, insyaAllah Kita setiap Ada uh, adalah dalam channel Media Production, ok sebarang Pertanyaan atau komen sahabat-sahabat uh, semua boleh komen di setiap sketsa-sketsa uh, Abra buat tu kalau uh, nak komen, komen di bawah mana, -mana tu? Uh, InsyaAllah Abra akan baca lah Abra akan ambil komen-komen tu, kita akan fikir uh, seperti yang mana berbuat sekarang ni uh, Sekarang tu sahaja uh, untuk hari ni uh, jangan lupa dah eh, teruskan uh, like uh, teruskan share Uh, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa sah sekerap tu, sah sekerap buat kita tu tu.